hari ini kita jalan nih mau nyari setting sama maset. tapi kehujanan. Yeah. Nah, yeah. ya. yang gak. Oh, suaminya oh. bukan? Nah, mirip dia, oh, mirip dari samping. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. <laughs> ada kesan, ada pesan udah buat Buat anak-anak sejaman -anak sekarang kan Gaya digede-gedein, gengsi dibesar-besarin Sedangkan di satu sisi mereka kan Punya keinginan, punya kebutuhan Semuanya mengandalkan orang tua Segala sesuatunya minta sama orang tua Apa tunjangan tunjuan itu bukan skill kemampuan Malah yang sekarang yang mereka tunjukin itu Ini saya, orang kaya gitu Ini gaya Jadilah diri sendiri, dimanapun ada berada, kapanpun, dan dengan siapapun Oke okay. Nama <San> Instagramnya siapa? Miss a -N -T. Miss... Oke okay. Oke okay guys, hari ini saya... <San> Tunggu, Kenapa? Om. Apa? Sama, enggak, nggak konten doang nah, dari mana? kalau asli Jawa Barat sih asli Jawa Barat ya. ini pakai motor. Orang rumah kan sini apa <gulau> <Rumah kok kalungan. gulau> Kalau banyak dari Jawa Barat, <gulau> Ini kan rumah di sini. Oh, Dimana sih ini Poncol Pekalongan? Kalau Jawa Barat? Oh lagi main. Enggak, rumah sini di Pekalongan. Oh iya. Yeah. Oke okay, guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video okay, hari ini. Dan jangan lupa buat kalian like, subscribe, share, dan bagikan ke masyarakat kalau... luas. Uh, dan ini siapa ini Om Sunet. Om membundul ya, Oke terima kasih buat siapa namanya Ana. oke terima kasih buat anak dan terima kasih juga buat motivasinya mudah-mudahan kalian bisa bisa termotivasi dengan kata-katanya dari anak coba lihat dia sekarang ngambil semester tiga ya? ya ambil semester tiga dia mau jualan istilahnya enggak apa ya segala sesuatunya enggak mengandalkan ruangan dari orang tua dia mau nyari uang sendiri yang beri jualan ambil ambil enggak Bantara. enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak oh iya ya siap